Besok, Fahri di sini Kurnia di sini Fahri di sini Idri di sini Adik di sini Abjel di sini Meski jarak kita jauh, tapi kita masih bisa saling berbagi ya Hari ini Fahri tidak sendiri ditemani kakak-kakak dari Universitas, Universitas Oke, Dari Universitas Tidak Magelang Fakultas apa nih, Kak? Fakultas Pertanian, Prodi Agroteknologi. Teknologi Petanian Prodi Agro Fahri kali ini akan bahas tentang phrenosis kongueser. Tapi Fahri penasaran nih sama kakak-kakak yang ada di sini. Kenapa sih mereka mengambil jurusan pertanian? Kalau Fahri kan dulu karena memang passionnya di pertanian. Nah, apakah sama? Kita tanya satu-satu ya. Dari Mbak Kurnia nih, bagaimana bisa masuk ke fakultas pertanian? Awalnya saya dari orang tua jadi. Uh mulai dari terpaksa, nanti lama lama terbiasa ini sekarang mulai enjoy ke akun teknologi kalau profesi orang tua, tani Ketani, ya. petani ya <tani> jadi dari, motivatornya dari orang tua ya <tani> jadi orang tua, mengarahkan untuk ke pertanian nah, tapi gimana? masih setengah hati atau udah bener-bener mau usi pertanian? Uh, jadi masih setengah hati nah. tapi uh, kelamaan-lama -kelamaan, kelamaan tuh semakin ngalir ya semakin ngalir gitu lebih nyaman. Gitu. Oke, selanjutnya Mbak Raffi. Alasan saya itu karena nggak boleh kuliah di luar kota. Uh -huh. Nah, terus saya melihat program studi yang ada di Universitas Pegas uh -huh. karena saya dari jurusan IPA, jadi saya memilih program studi akun Teknologi. Oh, dari Pegas nah saya penasaran agroteknologi itu apa sih jadi saya uh, ingin masuk ke program studi agroteknologi dan eksplor tentang agroteknologi dan selama udah berjalan semester berapa ini semester terbaru juga menunjuk ke mana selama udah berjalan ini sesuai nggak sama yang di atau mesti banyak hal-hal baru yang didapat uh, banyak hal-hal baru yang didapatkan uh. kayak uh, cara budidaya tanaman itu seperti Ah, gitu. Terus uh, menghubungkan jaringan-jaringan dari tanaman itu sebut. Terus sempat kadang-kadang terkejut nggak Misalnya, oh ternyata ada ini yang di pertanyaan Oh ternyata nggak sesempit yang selama ini aku bayangkan Cuma kayak gini ternyata ada ini Oh ada gitu gak? Iya, uh, di teknologi juga belajar tentang ekonominya juga hmm. Jadi jadi selain bertani, kita lagi bisa gencar cara bagaimana berbisnis pertanian gitu ya. ya. Jadi banyak anak pemuda yang datangnya. Kemudian Mbak Indu ini. Kalau saya karena saya suka dengan uh, alam, saya suka dengan tumbuhan, tanaman Jadi saya juga merasa tertarik hidup di dunia pertanian ini. Suka memang suka dengan pertanian, ya. kecintaan gitu. Suka ya. anak bumi. Kalau untuk gunung ataupun lautan, itu saya kurang tertarik sebenernya. Tapi ah. saya sukanya yang tentang alam-alam itu. Jadi um, udah cinta ya sama alam ya berumulai sama pertanyaan ya iya. Oke. Jadi karena cinta itu biasanya nanti iya. kita akan optimal di dalam Itu ya, iya. punya biharan nggak gitu? Kalau biharan, uh, mungkin cuma ternak ya, kecil itu, seperti ayam iya. Selanjutnya Mas Adi ya. Kalau saya sendiri kan dulu saya berasal dari SMA. Nah jurusan di SMA itu kan ipa. Ya. Daripada lintas jurusan atau hmm. lain, mending saya masuk ke jurusan di universitas, tapi masih dekat dengan jurusan saya di SMA. Yaitu akhir sama dengan Pak Ravi ya. Visinya yeah. dari ipa, seniologi ya berarti ya. Yeah, <laughs> Oke. Okay. Jadi, supaya nyambung, ya, eman emat yang udah didapat IPA. Kalau nggak diterusin gitu, ya, iya. semakin mengasah skill. Ya, kemudian gimana nih masuk pertanyaannya? Soalnya, uh, sejauh ini nggak sih, Mas? Enggak ya? Iya, Kemudian lanjut Mas Abja. Iya. Kalau alasan saya masuk pertanyaan itu yang pertama dari rasa penasaran dulu, penasaran, rasa ya. penasaran. penasaran ya. Dari kata-kata teknologi itu pasti pemuda mudahan saat ini zaman sekarang siapa sih yang nggak tertarik tentang teknologi, apalagi tentang pertaniannya kita belum tahu saya belum tahu mengenai apa sih teknologi pertanian. Juga. Nah ternyata setelah masuk di dunia pertanian saat ini banyak hal-hal yang tidak dia hal yang, uh, ya. yang baru yang tidak saya pikirkan bahkan sebelum masuk di pertanian. Contohnya seperti stigma bahwa masyarakat itu, eh, petani-petani itu Uh, supaya bisa sawah uh, terus turun lahan dan lain sebagainya so, itu ternyata banyak hal, hal yang modern gitu deh. seperti bentur jaringan menyatukan tanaman satu dengan tanaman yang lain uh, itu semua sudah terasa penasaran saya mau mengokulasi gitu ya iya. seperti kisah saya dulu nih dulu saya SMK-nya pertanian nah tetangga itu mengatakan sekolah kok nyangkul nah. gitu padahal Nenek moyang kita, Mbak kita, udah nyangkul buat aku sekolah kini ini Cuma nanti endingnya nyangkul di salon. Nah, ternyata seperti yang dialami Mas Abjang, hmm. ternyata tidak sesempit yang mereka pikirkan gitu ya. Ternyata ada yang namanya kultur jaringan ya, karena di pertanian itu ada juga namanya teknologi. Nah, di situ itu ternyata aspeknya luas, Mas ya, luas banget. Dari mulai kita bikin media kultur seperti apa, kemudian cara menyatukan dua jenis tanaman yang berbeda ya populasi ya. nah, mungkin masyarakat selama ini belum terpikir seperti itu jadi kami di sini sangat appreciate dengan kakak-kakak di sini dan ini pun magangnya sukarela loh ini sobat sekalian mereka mengisi waktu liburan kuliah untuk magang mandiri daripada gabut mungkin di rumah paling tidak mereka bisa belajar di sini terutama semua oke okay. Nanti dipandu kakak-kakak kita akan kembali ke yang akan kita bahas tentang frenopsis cornu servi. Apa sih spesialnya frenopsis cornu servi sampai Fahri mengangkat single video untuk frenopsis cornu servi? Nah, di sini Fahri ada dua jenis, merah dan yang coklat. Keduanya memiliki corak dan warna yang berbeda tetapi masih satu spesies Phalaenopsis coronifer. Sembari penasaran, ikutin Pak Idris ya. Kita bahas tentang Phalaenopsis coronifer yang kalian dulu. Halo sobat anggrek, di sini kita akan membahas tentang polinosis cornuserti. Di sini tanaman ini sering kita sebut dengan anggrek bulan cornuserti. Nah, anggrek ini termasuk ke dalam spesies dengan bunganya yang kecil. Walaupun bunganya kecil, namun tanaman ini cukup recommended buat kita koleksi. Mengapa demikian? Ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, jadi sobat sekalian, meskipun bunganya kecil untuk Phalaenopsis Konsep ini, tetapi memiliki sesuatu yang spesial dan kita akan bahas satu-satu. Ini koleksi Fahri sudah lima tahun di sini dan ini tangkai bunganya masih awet, sudah lima tahun. Oke, Mbak Devi. Valentus pada umumnya berwarna coklat atau kekuningan dengan motif garis atau Ya, seperti ini, ya Mbak? Jadi lihat, dilihat, Polenoxconicevi memiliki bunga berwarna kuning dengan motif garis-garis berwarna coklat Ada beberapa pemain seperti green, yellow foam, atau kelapa Nah, di Fahri Orchid ini memiliki spesies spesial yaitu red foam Nah, Fahri punya spesial warnanya merah Ini termasuk jarang sobat sekalian ini Warnanya merah seperti namanya red foam sesuai dengan namanya yaitu red form memiliki bunga berwarna merah berbeda dengan common form bisa dilihat ini perbedaannya ini kuning ya yang ini berwarna merah red form merupakan termasuk ke dalam palenopsis yang langka dan konon ditemukan di negara filipina nah kami belum pernah menemui atau mendapat informasi terkait red form yang berasal dari Indonesia nah, Jadi sekalian, untuk yang merah ini masih jarang Jadi kalau Sobat cinta anggrek memang jarang menemui yang warna merah karena ini berasal dari Filipina, masih impor dan kami belum pernah mendapatkan referensi untuk yang merah ini berasal dari Indonesia untuk mm -hmm. pernah. jadi ini masih impor Jadi dulu waktu hari mendapatkan juga usianya masih remaja belum berpindah ya. Sekarang sudah rajin produksi buah ini tidak pernah Nah, dari mana sih asal Palenopsis Konduservi? Penyebarannya tuh luas banget loh Selain dari negara Indonesia, Palenopsis Konduservi ini terdapat di berbagai negara tetangga Palenopsis Konduservi, natif to India, Myanmar, Laos, Thailand, Vietnam, Kepulauan Mikobar, Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Filipina Wow luas sekali bukan? Iya luas sekali. Tapi masih Asia ya, masih di Asia ya. Jadi dari Myanmar, Thailand, Laos, Vietnam dan termasuk ini dari Filipina yang merah ya. Meskipun di Filipina juga ditemukan yang kamen ya? Sebenarnya ada varian lain atau form lain seperti yang flava karena flava jadi namanya flava biasanya warnanya kuning. Kemudian ada yang hijauan atau green form. Kalau Koronosepisme yang memiliki habitatnya itu di dataran rendah dengan uh, ketinggian sekitar uh, 200-1000 meter Cpl Jadi itu merupakan kabar uh, gembira ya untuk sobat agrek yang memiliki tempat tetap masih tinggal di dataran rendah Nah, jadi, polenopsis koronosep ini habitatnya di dataran rendah semua sekalian Jadi sobat yang tinggal di, misalnya bertabek kemudian dekat dengan pantai, mm -hmm. tidak perlu khawatir karena ditemukan mulai ketinggian 200 meter dari permukaan lautnya kendala sepaskal yang tinggal di dataran rendah kadang tidak bisa memiliki anggrek cantik yang habitatnya datang tadi nah, untuk koronocerfi ini mulai dari 200 sampai 1000 jadi dataran rendah menengah sampai datang di, it's okay palenopsis dapat dijumpai pada hutan yang memiliki cukup banyak cahaya matahari dan juga hutan rindang rindang dan juga uh, hutan yang dekat dengan sungai yang memiliki kelembapan yang tinggi jadi phalaenopsis uh, palenopsis Cornusens, ini dapat uh, ditanam di tempat yang memiliki cukup, cukup banyak cahaya matahari ataupun uh, tempat yang kering uh, dan juga tempat yang memiliki, memiliki kelembapan yang tinggi itu pun juga tidak masalah jadi sebagian besar dari palenopsis spesies atau anggrek bulan Menghendaki shady area atau cahaya matahari yang tidak terlalu banyak biasanya mulai dari 40 sampai 60%. Tapi berbeda dengan forensik formal karena tadi disampaikan bahwa habitatnya ada di semak-semak terbuka dan juga bisa tumbuh di shady area atau tempat yang lebih banget. Tempat yang kering sampai tempat yang kelembapannya tinggi kurang gimana lagi Jadi yang lembab banget bisa di yang kering juga bisa. Jadi sangat recommended untuk dikoreksi ya. Nah, paling efisien ini mempunyai keunikan, nah ya. salah satunya yaitu dapat tumbuh secara epifit. Nah, sobat Fahri atau sobat fo, apakah yang disebut epifit itu? Epifit itu merupakan tanaman yang tumbuh di pohon. Nah, seperti ini. Bedanya sama parasit apa nih mas? Nah. Kalau bedanya sama mas parasit, parasit. Kalau parasit itu tumbuh di pohon singanya, tapi bersifat merugikan. Merugikan ya. Nah, kalau epifit itu cuma menempel, cuma numpang nempel ya, ya. tapi oh, tidak iya. menyerap unsur yang dibutuhkannya. Jadi dia ditempel di tanaman yang mati tetap bisa tumbuh ya? Iya. Okay. Kadang masih ada yang bingung mas, pa, bedanya parasit sama epifit apa sih? Jadi kalau ditempel di pohon yang mati bisa ya? Bisa, bisa ya. Bisa. Okay. Selain itu, pada pertumbuhan tanaman ini juga dapat menggunakan e, bebatuan atau, sebut, atau sering disebut dengan Pletovid Nah, pada pertumbuhan tanaman Palinopsis Dornoservis ini dapat menggunakan media yang beragam Salah satunya yaitu tanaman atau batang pohon yang telah mati, kemudian bisa menggunakan pinus, bisa menggunakan pakis, serta menggunakan kebatuan Nah Keunikan yang lainnya dari tanaman Valleonopsis cornucervi Yaitu mempunyai tanaman yang mempunyai tangkai yang panjang Nah seperti ini, tangkai dari tanaman ini cukup panjang Kemudian biasanya tanaman ini mempunyai umur atau istilahnya tangkainya itu dapat bertahan lebih dari satu tahun Wow, cukup long lama bukan? Ya. Ya. Termasuk long lasting flowers ya atau tangkai bunganya, tadinya awalnya segini mas ya yeah. Kemudian nanti semakin memanjang Ini sampai segini Dan bisa bercabang mas. Kayak keris ya yeah. Nah kemudian bunganya itu juga Kadang munculnya satu-satu Tapi kadang ada yang dua Ini akan semakin memanjang Ini belum habis Nanti akan keluar tangkai baru Ini juga mau keluar tangkai baru Ini pada belum habis Jadi susul menyusul ya Kejar-kejaran kejar bunga untuk tangkai. Nah, seperti yang telah dijelaskan bahwasanya bunga dari tanaman Palinopsis cornusiae ini dapat tumbuh pada bagian tangkai bunganya, anakannya ya. Anakannya itu bertahap atau susu menyusul ya, Mas? Iya. Untuk bunganya susu menyusul, kemudian Anakan juga bisa tumbuh dari Hantar utama juga bisa tumbuh dari tanah itu. Di di sini keluar anakan yang kita kenal sebagai ke. Kemudian bagi sobat FO yang ingin mengoleksi tanaman anggrek palenopsis ini merupakan tanaman yang cocok dibudidayakan atau cocok menjadi koleksi bagi sobat FO yang menghendaki koleksi yang keren. Gimanae awet, gimanae awet dan tidak kenal musim ya yeah, yeah. karena ini berbunga sepanjang tahun untuk anggrek bulan tertentu itu hanya seperti trinopsis gigantean itu berbunganya pada bulan ini biasanya September sampai Februari kalau ini terus-menerus dia mau Desember mau Oktober dia tetap ada uh, kemudian paleonepsis Kornuservi itu juga punya keunikan lain selain yang tadi sudah Kok oh, nah. masih ada keunikan lagi? Masih ada, masih ada. Itu? Nah, hmm. Yang pertama itu yang punya tangkai yang lebih dari satu dalam satu tanaman Sebagai contoh, uh, ketika teman-teman lihat ya di sini kan ada anggrek varianusis kornuservi Ini ada satu, dua, tiga, dan empat Nah istimewa lagi dari masing-masing tangkai ini Nanti akan muncul bunga seperti ini teman-teman jadi bisa terbangkan teman-teman ketika teman-teman semua yang mempunyai Apa? tanaman anggrek ini bisa terbangkan bagaimana cantiknya ketika dia mempunyai bunga yang sangat banyak. Ya. Ini aja masih mau keluar lagi nih mas? berarti ada lima ya? Kecilnya ya? Ya dan kecil sini ada. Nah, terus ada klonika lagi yang kedua adalah dia itu tipenya adalah tanaman yang cepat atau mudah untuk beranak. Nah. Yang sudah disampaikan oleh Mas Fahidati, nggak kati beliau, ya. <laughs> belajar kemarin, sekarang ini bisa kemarin. Oke. Nah, dia udah beranak. Beranaknya dari mana? Dia ada dari batang utamanya atau bisa juga dari tangkainya. Nah, seperti yang dapat dilihat teman semuanya, di sini ada batang utama. Nah, nanti di sini nanti dia akan tumbuh sebagai anakan dari batang utamanya. Ini anakannya, mas. Batang ya, utamanya ini. ini, ini anakannya. Oh ya, nah terus ada juga yang tadi sampaikan dia juga dapat beranak melalui atau dia dapat melakukan apa melakukan melakukan melalui tangkai, nah dinamakan kegiro. Apa kegiro yang sama? Waduh sama -sama. Nah jadi dari tangkai bunga ini bisa keluar anak -an, ya. Dulu Pak Ari pernah perbanyak dari tangkai sini. Jadi pertama keluar daun, kemudian baru keluar anak. -an keren kan teman bisa jadi banyak ketika tanaman anggrek yang dia tumbuh di daerah rendah bagaimana bisa dia menciptakan tanaman yang sebagus ini teman-teman ya. kemudian keunikan yang ketiga dia perawatannya itu tidak susah ya teman-teman ya. karena dia itu mempunyai daya adaptasi yang tinggi terhadap lingkungannya jadi ketika teman-teman menanam anggrek paleonensis konoserpin di daerah dataran rendah walaupun dia tidak cocok dengan lingkungan hidupnya bahkan buruk dia masih tetap bisa hidup tentu ini itu keunikan dari palenersis Nah, apabila teman-teman semuanya yang mau memelihara tanaman yang secantik ini sebagus ini tanaman anggrek namun tidak tanah rendah dengan kondisi lingkungan yang tidak memungkinkan nah ini dapat jadi solusi bagi teman-teman semua yang mau memelihara tanaman anggrek yang cantik Nah. Mungkin itu mas keunikan dari kalaunensis konusertia. Oke, jadi berbagai keunikan dimiliki oleh kalaunensis konusertia. Nah, yang pertama tadi adalah variannya atau formnya itu ada macam-macam. Selain yang aman, ada yang red, ada yang plafat, ada yang hijauan. Kemudian dari tangkai bunganya, tangkai bunganya ternyata bisa awet dan bisa berbunga bertahun-tahun. Kemudian yang keempat. Yang ketiga, perawatannya mudah atau low maintenance atau tahan banting. Coba dibantik. eh jangan ya. Maksudnya, di lingkungan atau kondisi lingkungan yang buruk, dia bisa bertahan. Kemudian, yang terakhir, mudah untuk diperbanyak. Entah itu dari batang utama, dari induk utama, dia akan keluar tunas anakan sampai ke tangkai bunga, nanti akan keluar keki. Cakey, sama? <laughs> <laughs> Oke okay, dari keki ya, dari keki anakan. Kalau misalnya kekinya tidak keluar, kita bisa pacu dengan food breaker atau pakai keki fix. Karena keki fix ini atau salep keki fix itu mengandung hormon perangsang pertumbuhan, gibberlin, sitokinin, auksin. jadi bisa dioleskan di satu tangkai bunga yang mungkin sudah tidak produktif atau tangkai bunga yang sudah berhenti mengeluarkan bunga meskipun dia masih hijau dia bisa kita olesi dengan ekplifik sehingga bisa menghasilkan penasaran itu tadi tentang Phrenopsis cornuservi si kecil yang sangat menarik si kecil yang rawit ya dan kalau sobat sekalian belum mempunyai Phrenopsis cornuservi segera berburu, segera berburu sebelum anggrek ini dilindungi seperti Valenopsis Pelina dari Kalimantan sudah dilindungi, untuk Valenopsis Kornoservi ini menurut varis sangat potensial dan di habitatnya pun semakin jarang ditemukan sehingga kemungkinan nanti akan masuk appendix juga Ya, sebelum ini susah untuk didapatkan Segera berburu, berburu Valenosis Semoga video ini bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Kita bakal jadi Generasi petani, petani Indonesia Kalau bukan kita yang jadi petani Mau siapa lagi Ya Ya, ya.